Lindong akhirnya batuk kering saat wanita muda itu menjadi semakin malu. Setelah itu, dia menempatkan wanita muda itu di pelukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hei, kenapa tempat ini menjadi seperti ini? Petik 2. Wajah Ying Huan-Huan memerah saat dia merapikan pakaiannya. Segera, matanya yang besar memandang ke arah es berwarna biru es yang menutupi gunung. Dia tanpa sadar tertegun sebelum dia bertanya dengan kaget. Lindong. Little Martin dan Little Flame bertukar pandang. Sepertinya Ying Huan-Huan sendiri tidak memiliki ingatan tentang adegan sebelumnya. Itu karena formasi. Lin Dong tersenyum dan menjelaskan secara acak. Dia tidak memberitahu Ying Huan-Huan tentang peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dari cara dia melihatnya, yang terbaik adalah mengikuti arus dan tidak perlu memberitahunya tentang itu. Apa yang terjadi di masa depan akan tergantung pada nasibnya. Ying Huan-Huan mengangguk dan dia tidak memikirkan hal ini. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di atasnya. Roh Yuanku juga telah berhasil dibentuk. Lin Dong menyeringai. Dia tidak terkejut dengan fakta ini. Karena Ying Huan-Huan berada di delapan Yuan Nirvana Stage, tubuhnya sudah dapat menghasilkan kekuatan Yuan Spirit. Oleh karena itu, akan jauh lebih mudah baginya untuk membentuk Roh Yuan dibandingkan dengan Lindong. Dari Aura Ying Huan Huan saat ini, dia telah mencapai puncak delapan panggung Nirvana Yuan meskipun belum mencapai sembilan panggung Nirvana Yuan. Mungkin dia akan segera memiliki kualifikasi untuk berusaha melakukannya. Ini adalah berita baik karena kompetisi sekte besar akan segera tiba. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Berdiri di sampingnya, Martin kecil berjalan mendekat. Dia melirik mereka berdua sebelum bertanya, aku harus kembali ke Dao Sek. Kompetisi sekte besar sudah dekat. Lindong merenung sejenak sebelum menjawab. Kompetisi sekte besar ya, itu adalah acara besar bahkan di seluruh wilayah Suan Timur. Setiap sekte dan faksi terkemuka di wilayah Suan Timur akan mengirim murid terbaik mereka untuk berpartisipasi. Bahaya dan intensitasnya melebihi perang seratus kekaisaran. Martin kecil tanpa sadar tersenyum dan berkata ketika dia mendengar ini. Berdasarkan apa yang aku tahu. Kompetisi sekte besar sebelumnya semua diadakan di daerah iblis unik, kan? Tes, itu adalah wilayah yang sangat berbahaya. Petik 2, daerah iblis unik. Lindong kaget, dia sedikit mengernyit. Apa yang ada di sana yang membuatnya sangat berbahaya? Itu adalah salah satu medan perang selama perang langit dan bumi kuno. Marten kecil mengangkat sudut mulutnya dan menjawab, Jangan tanya aku tentang surga dan perang bumi kuno. Itu terjadi sejak lama dan bahkan aku tidak tahu tentang itu. Satu-satunya hal yang aku sadari adalah bahwa semua ahli di negeri itu pada dasarnya berkumpul untuk bertarung dalam perang hebat itu. Hati Lindung tiba-tiba bergetar. Dia teringat kilas balik kuno yang dia lihat di Great Ancient Tablet. Dia bertanya-tanya apakah peristiwa itu terkait. Setelah perang besar berakhir, daerah itu terkikis oleh Demoniki dan itu menyebabkan beberapa monster yang sangat menakutkan. Ini dapat dianggap sebagai salah satu daerah paling berbahaya di wilayah Suan Timur. Cukup banyak orang akan mati di sana selama setiap kompetisi sekte besar. Petik 2. Tentu saja. Meskipun tempat itu berbahaya, itu juga merupakan tanah harta karun. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya meninggal selama perang kuno itu. Jika seseorang beruntung, seseorang mungkin bisa mendapatkan warisan besar dari dalam tempat itu dan mengambil lompatan besar ke depan. Lindong sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Little Martin Daya pikat ini cukup untuk menyebabkan seseorang keluar untuk itu Apakah kamu berdua kembali ke Daosek bersama dengan aku? Lindong menatap Little Martin dan Little Flame sebelum bertanya Kami tidak akan pergi Aku akan membawa orang ini ke tempat lain dan melihat apakah aku dapat membantunya menembus sembilan panggung Nirvana Yuan Jika dia benar-benar membuat terobosan Aku akan membawanya langsung untuk mencarimu di wilayah iblis unik. Marten kecil merenung sejenak sebelum menjawab. Baik, Lindong mengangguk. Itu jelas lebih menguntungkan bagi Little Flame untuk mengikuti Little Marten. Menuju kembali ke Daosek sekarang tidak akan bermanfaat untuk kemajuan pelatihannya. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka berdua masih binatang buas. Dengan bimbingan Little Marten, latihan Little Flame akan dipercepat. Kalau begitu, mari berpisah di sini. Kami akan pergi dan menemukan kamu setelah kami menyelesaikan semuanya. Marten kecil tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan cara yang agak bebas dan mudah. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyeret kakinya saat tubuhnya bergerak dan melompat ke udara. Kakak, kami akan menuju ke wilayah iblis unik untuk mencarimu ketika saatnya tiba. Api kecil juga tersenyum dengan cara konyol di Lindong. Setelah itu, dia melompat ke udara dan bertukar pandangan dengan Little Marten. Mereka tidak ragu-ragu ketika mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan bergegas menuju cakrawala dengan kecepatan seperti kilat. Kita juga harus pergi. Lindong menatap dua Marten kecil. Yang jauh, dia menghela nafas dengan lembut saat dia menekan melankolis yang dia rasakan di dalam hatinya. Setelah itu... Dia menoleh, menatap Ying Huan Huan dan berkata, Aku akan berjalan sendiri untuk perjalanan kembali. Ying Huan Huan mengangguk dan menyeringai pada Lindong. Setelah itu, tubuhnya yang halus berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas keluar. Dari kelihatannya, wanita pemalu ini tidak tahan berdiri diangkut oleh Lindong. Lindong menatap sosok ringan itu dengan senyum konyol di wajahnya. Namun, senyum di wajahnya segera berkurang sedikit. Ini karena dia bisa merasakan aura dingin es yang sangat samar di dalam sinar cahaya itu. Aura sedingin es itu persis sama dengan yang dipancarkan oleh Ying Huan Huan ketika dia berada di kondisi itu sebelumnya. Sepertinya insiden itu sedikit berdampak padanya. Namun, dia tidak tahu apakah itu bermanfaat atau berbahaya. Lin Dong menghela nafas lembut di hatinya sebelum dia mengerutkan bibir. Setelah itu, tubuhnya bergerak berubah menjadi sosok cahaya yang dengan cepat mengejar sinar di depan. Waktu yang diperlukan untuk kembali ke Dao Sek tidak diragukan lagi diseret menjadi sekitar dua kali waktu yang diambil ketika mereka pergi. Lagi pula, Ying Huan Huan memiliki karakter seorang wanita muda. Dia telah bermain dan menikmati dirinya sendiri selama perjalanan ini. Lin Dong juga menjadi jauh lebih santai setelah menyelesaikan masalah ini. Selain itu, Ying Huan Huan telah membantunya. Oleh karena itu, ia mengikuti Ying Huan-Huan untuk bersenang-senang. Karena itu, mereka butuh waktu hampir setengah bulan sebelum mereka akhirnya tiba di Daosek. Kami akhirnya tiba. Setelah berjalan melewati penghalang cahaya yang sangat besar, wajah cantik Ying Huan-Huan segera mengungkapkan senyum manis ketika dia melihat pemandangan yang sudah dikenalinya. Dia menghirup udara dalam sebelum tertawa berkata, lindung menatapnya tanpa daya. Gadis ini benar-benar bermain sesuka hatinya selama perjalanan kembali. Kamu harus kembali ke Sky Hall dulu. Aku juga harus kembali ke Desolate Hall untuk membiarkan paman militer Chen Zhen dan yang lainnya tahu bahwa aku masih hidup. Suara Lindung baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat ke suatu tempat yang agak jauh. Ada suara angin deras yang dipancarkan dari udara. Setelah itu, lebih dari selusin sosok muncul di hadapan mereka. Ini buruk, ini adalah unit penegakan sekte. Mereka tidak di sini untuk menangkap kita. Bukan. Mata Ying Huan Huan melihat ke atas. Segera. Ekspresi di wajah mungilnya berubah sedikit saat dia buru-buru bertanya. Lin Dong sedikit mengaitkan alisnya. Dia melihat unit penegak hukum bergegas tetapi dia tidak merasakan niat buruk dari mereka. Saudara Junior Lindong, Adik perempuan Junior Ying Huan Huan. Ketua Sekte telah menginstruksikan kalian berdua untuk segera menemuinya. Orang yang berbicara adalah pemimpin unit penegakan ini. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Ekspresinya dingin dan keras tetapi tidak ada kilatan keras di matanya ketika dia melihat lindung dan Ying Huan-Huan. Sebaliknya, senyum melintas di matanya ketika dia melihat Ying Huan-Huan berusaha menghindari matanya. Terima kasih, senior. Lindung diam-diam menghela nafas lega. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada penegakan hukum sampai. Dia menarik King Huan-Huan dan cepat-cepat bergegas ke bagian dalam daosek. Itu benar. Adik perempuan junior Huan-Huan, Paman Beladiri Kilei juga telah memintamu untuk segera mengembalikan Phoenix Surgawi Sitar itu. King Huan-Huan tiba-tiba mendengar suara menggoda yang ditransmisikan dari belakang ketika mereka berdua berada agak jauh. Wajah kecilnya dengan cepat berubah pahit. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Kali ini, aku pasti akan dihukum. Lindong mengangkat bahu ketika dia mendengar Ying Huan-Huan terus bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak menggodanya. Sebagai gantinya, dia memegangnya dan bergegas ke bagian dalam sekte. Akhirnya, mereka turun di gunung yang tenang dengan sebuah rumah bambu di atasnya. Setelah mereka turun, mereka langsung melihat Ying Xuanzi berdiri dengan tangan di belakangnya di depan rumah bambu. Bahkan hati Lindong berdebar kencang saat ini. Dia melepaskan Ying Huan Huan dan mereka berdua diam-diam mendarat. Ying Huan Huan telah menarik semua keaktifannya saat ini saat dia mendarat dengan patuh. Matanya bahkan tidak berani secara acak berkeliaran. Sikapnya benar-benar berbeda dari dirinya yang biasanya bersemangat. Saat Lindong dan Ying Huan Huan mendarat, Ying Xuanzi berpakaian putih itu juga perlahan berbalik. Dia baru saja akan berbicara ketika Lindong melihat matanya tiba-tiba berhenti pada Ying Huanhuan. -huan. Pada saat itu, Lindong bisa mendeteksi murid Ying Xuanzi menyusut sedikit. Apakah dia merasakannya? Lindong mengerutkan bibirnya ketika melihat adegan ini. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like dan share